Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti, walaupun kalian berada selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube lesti Fatih Bilar yang akan selalu memberikan informasi terbaru, menarik dan bahagia dari lesti dan Rizky Bilar. Tentunya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe.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 Kan sampai 30 hari aja dinonaktifkan, makanya dibuka sebentar dan dinonaktifkan lagi sekarang. Itu persahabat ya informasi buat semuanya. Dan untuk semuanya diimbau bahwa Instagram Papa Bilar diaktifkan kemarin hanya sebentar saja ya. Karena takut ditutup, kan sampai 30 hari saja dinonaktifkan, makanya dibuka sebentar dan dinonaktifkan kembali. Persahabat ya, kita doakan saja mudah-mudahan Papa B kembali aktif dan tentunya selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian juga persahabat ya, kita simak nih ada potret Bunda Lesti dan Kak Sania, masya Allah masih liburan di Thailand, luar biasa idola kesenangan kita, cantiknya membuat kita semakin kagum dengan sosok Lesti yang sangat penyabar, yang sangat kuat. Kita yakin bahwa lesti akan selalu bersinar. Sang kejora pasti akan selalu bersinar. Hanya doa yang terbaik ya dari kita semuanya untuk bunda lesti. Semoga selalu memberikan karya-karya terbaik. Amin. Kemudian juga persahabat ya kita simak potret papa B dan abang El. Masya Allah ini diunggahnya bunda lesti ya. Abang El emang sangat dekat dengan papa punya. Luar biasa, makin lucu dan sangat menggemaskan. Apalagi persahabatnya semakin haris, semakin pintar untuk Abang El. Semoga menjadi penguat, penyemangat bagi kedua orang tuanya. Amin. Kita simak juga persahabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh aku Sendal Putih Bilor. biar auntie Angkal makin terpesona sama Abang. Aduh, Masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya persahabat dari akun, Sandy Park mengatakan, Masya Allah, banyak banget guna kominan pada suka sama alis ayam Fatih. Wow! Semuanya persahabat dia menyukai alisnya Abang El. Kita selalu kagum juga ya dengan Abang Fatih yang begitu banyak orang-orang di luar sana mencintai, menyayangi dengan tulus kepada Abang El. Dan kita lihat juga persahabatnya komentar selanjutnya dari aku Lenny.azleny mengatakan Definisi Rizky billar Pensiun Dini dari Entertainment Salah satunya karena auranya udah disedot Abang El, aduh <laughs> ini cute banget Kemudian juga persahabatnya kita simak nih ada video persahabatnya anak kecil Yang lagi dipegangin untuk latihan berjalan Ini mirip banget dengan Abang El ya, tapi ini informasinya bukan Abang Fatih Kita lihat persahabatnya ada kalimat komentar dari akun Desi Melani Ini bukan Abang L. Tadi udah lihat di komentar sama yang punya TikTok Ini Bilal nama anak itu Tuh persahabat informasi bahwa anak ini bukan adalah Abang El ya Ini adalah Bilal namanya Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Abang Fatih Secepatnya bisa berjalan dan dituntun oleh Bapak Habib Pasti lucu banget ya Kita lihat juga persahabat ya di unggahan selanjutnya, ini ada kabar yang sangat membanggakan. Lesti Rizky Bilar liburannya diliput oleh berita Thailand. Ini luar biasa, keren gak persahabatan. Lestari liburannya diliput berita Thailand. Ini sangat luar biasa banget, ya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Gak tahu editan, gak tahu benar Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya Untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga bersahabat ya Tentunya ada cedukan vitamin yang sangat membahagiakan Bagi kita semuanya Potret Abang El Papap dan Bundanya Ini keluarga yang sangat bahagia hanya doa yang terbaik Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Lesti Fatih Bilar Yang akan selalu memberikan informasi terbaru Menarik dan vitamin bahagia Dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh